Man, ada aja yang baru selalu. I'm just unbox this. No way, you guys, ini benar-benar kado cinta sih buat gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ayu di dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimi di channel youtube hilya tv Yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat teruptread tentunya seputar ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk men like, komen, serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat. Tentunya, seputar Ayu Ting Ting, melihat penampilan Ayu Ting yang semakin hari semakin gemas luar biasa. Inilah beberapa penampilan Ayu Ting di hari ini di acara pas buka FM, memakai baju yang warna-warni dan juga tetap semeringah, dan pastinya. Tampil begitu berbeda nih karena wajahnya sangat berseri-seri. Informasi yang wah luar biasa baru saja diunggah di akun Instagram pribadi milik Ayu Ting di mana di sini bertuliskan, "Oh, Bunda sama Iki seneng banget ketemu idola." Ya, official. Ya, plus ketemu biasanya Yana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak hartaku. Enjoy banget. Kami merasa sangat bahagia dan berkebahagiaan. Berjuang. Tulis akun Instagram Ayu ting-ting beberapa menit yang lalu nih pemirsa. Tahan ini baru saja Ayu ting-ting Ting, -ting up di akun Instagram pribadinya yang sangat merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Tsure dan dari you story so cute ha, ini yang gue tunggu-tunggu daibag my jagia kofufa akhirnya bu ayu post di ig ditunggu dari kemarin bahagia selalu bu ayu dan juga bilgis 9 menit yang lalu Ah iri banget sama kak ayu tulis ic the real multifandom ada juga dari dina asli ikis gak mau gak sedikit itu sama ayah kece banget sih Bu Ayu dari Amalia In, kemudian juga dari Alia Murati. Sure, thank you Kak Ayu, thank you juga nih empat menit yang lalu. Inilah unggahan akun yang menghebohkan warganet. Ternyata. Ayu yang juga TikTok bersama dengan Teshur mendapatkan penonton 25 juta, wah sangat luar biasa penontonnya tembus 25 juta penonton dalam satu hari ini pemirsa luar biasa. Prestasi yang sangat mengagumkan untuk seorang Ayu Ting yang notabenenya adalah penyanyi dangdut. pemirsa dan di sini juga ada beberapa kegiatan Aiting-Ting, mom ayting serta birikis yang hari ini sedang berbuka puasa dilanjut dengan tarawih dan pastinya di sini ada kegiatan Aiting-Ting di acara pos buka fm dan juga lapor pak mimin -mim sajikan untuk sahabat semua di rumah semoga tayangan yang mimin -mim sajikan menghibur. Dan di hari Ramadan ini, Ayu Ting Ting bersama keluarga mendapat banyak sekali kiriman bingkisan makanan dari para fans dan juga para keluarga yang sangat menyayangi Ayu dan juga semuanya. Bagi sahabat semua nih yang pengen merasakan makanan-makanan nikmat ala Ayu Ting Ting Bittersweet dan di sini juga tadi ada pisang goreng lumer coklat. Roti dan juga semuanya bisa langsung ya pesan. Triad Bitter Sweet by Nazila. Dan di sini juga ada beberapa informasi menarik lainnya yang kami sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga menghibur. Mimin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah suci Ramadhan. ada aja yang baru selalu. I'm just gonna unbox this. No way. You guys, ini benar-benar kado cinta sih buat gue. Ini pertama kali gue nemuin body care yang concern sama skin barrier-nya kita sampai semua mengandung 7 kali ceramide. Sekarang kalau unboxing produknya Scarlet ya, hal pertama yang gue lakuin adalah cium Let me try. Oh, gila. Ini mungkin the best one yet, you guys. Scarlet, you guys are so cool. Tungguin aja launchingnya tanggal 24 Maret. Thank you for giving me the preview, I'm gonna use it now! Alright. bener-bener nih orang baiknya Padahal Ikis cuma minta atu aja Tapi dikiriminnya banyak Allah. Ini enak banget snack talk Ya Allah Allah, berkah ya Allah Aduh, enak banget ini nih ada Nih, ada lagi satu lagi ya leh Ya Allah Allah ini mesti kita bawa nih Kita juga mau nih Buat buka puasa Ntar kita wajib makan Bittersweet udah paling terbaik Waduh ini udah warna-warni Hmm Aduh enak banget alat Nutella Terus ada Ya Allah ada cheese Masya Allah Berkah ya Allah Sehat-sehat Bumil sayang Sarangnya Aku mau ya alat. Mwah Bidangnya tegak dong Segini? Ya. Eh doa dulu, doa doain ya Oke, okay, 7 menit, 7 menit 7 menit, 7 menit tonen. Menuju ke live FF. Kalian pengen kulit putih bersinar merona Kinclong, glowing Bersih, perfect Kayak kulit aku Buruan langsung aja datang ke klinik Dermapro Jakarta Karena lagi ada promo Lebaran ala ya 여러분! Buat kamu dan teman-teman kamu nih ya, yang hobinya dance di TikTok, bisa banget untuk ikutan guasa dance challenge total hadiah jutaan rupiah untuk satu pemenang setiap minggunya! Cek-cek! Alhamdulillah, eh. lama lama pas Untuk ABK, untuk ANNA, LCK, PLTA, Dalam nanti buka cuci ibu. Wah. coba lihat ibu, cuci ibu, cuci Hmm, diaduk dong. diaduk Terbuka hmm. semuanya. Oke, Enak banget. Kenapa nah, Makasih, Anda sama makasih. Anti uh, Najla suka. ikis kok banget. Mm. latihan set pemanasan. Studio, Allah dikirimin pisang goreng Bunani. Sama Bunani, terima kasih. Ada dua box. Gil angkat boleh, Gil. Wah. Tuh, pisang goreng Bunani udah paling terbaik. Wow, ini juga paling enak ini ada yang baru. Buahuan, ini apa nih nanti kita coba ya guys. Enak banget, makasih banyak Bu Nani. Ini pisang goreng ter the best dan terbaik. Hmm, yummy. Buka puasa pakai pisang goreng Bu Nani udah paling the best. Hmm. hmmm masih hangat lagi enak banget nih makasih ya hmm. Allah sama kakak gue tadi sore-sore sekitar jam berapa ya Gil? dia ngelepon tadi ya jam jam jam jam satu 1 jam 2 ngelepon tiba-tiba dia lagi makan ginian ngunjukin gue ya terus dia bilang gue lupa ini gabronis karena gue bawain dulu ini Eh, terus dia kirimin ini. Ya Allah. Emang paling baik deh. Seneng banget ini nyobain snack toknya uh, Bitter Sweet by Najla. Alat, kamu tuh benar-benar kreatif banget ya, Alat. Katanya Ikis selagi lagi pengen banget ini dan dia seneng banget hari ini bisa buka puasa pakai ini. Snacknya Alat. Aduh, aku mau coba juga penasaran ini ya. Uh, varian uh, oh, cookies cocoa crunch Nutella. Bismillah Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. ada juga full cookies cat buri hmm. full cookies nutella ala, enak banget sumpah tokatnya juga nggak sayangan banyak banget hmm. the best ya ala emang ini hmm Hai Guys, aku lagi mau nyemilin ini nih. Ini salah satu cemilan favorit aku dari Tinting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Hmm, hmm. Enak banget, guys. Hmm. dalamnya tuh ya? Ada daun kemanginya. Wangi banget. Hmm. Hmm. Cuma aja di Tinting Kuliner wajib banget dicoba lagi kalau makan ini gak mau berhenti hmm hmm hmm hmm hmm so yummy boleh order dia ninting kuliner hmm ada juga kapok hmm enak semua cemilan kita dan ini juga ada Kapok alias makaroni Depok Udah Lihat bumbunya guys Hmm Hmm, hmm. Kalian makan-makan nasi putih juga enak banget <laughs> Nasi putih hangat hangat, Hmm Hmm Sumpah Udah senyepal Hmm kalau udah makan ini Ga mau berhenti Hmm Hmm Oh, nyetok. buat Milan kalau lagi kerja. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. Favoritnya dua. Umbiak kering sama kapok. Hmm. Enak banget. Empat. Udah tak tertandingi pokoknya ini, ya paling the best, pokoknya hmm. tok banyak buat kerja setiap hari. ini yang di order terbes nih, belum ring, sama kapoknya. hmmm, nasi panas digaduhin, lah, uh. nampol, uh. terbaik, cobain sekarang juga order, karena cepat banget habisnya, tingting kuliner guys, nih okay, guys, makaroni, bisa kalian order di Inting kuliner sumpah nggak mau berhenti. Hmm, hmm, balikin ini Umring, umpi ya, umring. Hmm, yummy banget. Hmm, hmm. Gimana terbaik bumbu-bumbunya, berkat tangan-tangan. Hmm. Aduh. Rasanya. Ini gurih enak. Ini pedas manis. Aduh. Tapi pedas oke okay banget. Hmm. Hmm. kuliner yang punya. Hmm. Gurunya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 You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free